Monyet. Nih, Toto, Kami dapat anak monyet. Nah. <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> Bang. Kok Ini yang Apa? Itu. Aduh. <tik> Buang, <tuk> ah. <tuk> Anak monyet jengkok <tuk> ini kita tangkap sementara, hai monyet jengkok jengkok. lah pergi pergi pergi coba cepat pelari pelari ha ha ha tinduknya pergi jemputnya ha tinduknya aneh tinduknya ah À. Tên đội nhà à subscribe cho nặng Ghiền Mì Gõ à không bỏ